Halo teman-teman lagi di jalan ini ya lagi jalan-jalan pagi Coba teman-teman tebak ini di Bogor atau di Jakarta ya Masih hijau sekali kira-kira ini di Bogor atau di Jakarta ini Ya, ini tepatnya di Jakarta ya. Kayaknya Lebak Bulus, teman, teman Jadi masih hijau, masih asri. Pohonnya masih rindang ya, banyak pohon di sisi jalan ya, suasananya jadi sejuk dan enak. Nah, andai kata Jakarta semua seperti ini, tentunya panasnya akan berkurang ya. Oke.